Halo Ma Bro. ketemu lagi di channelnya si Kita kali ini akan mainin silver return ya bro Ya, free ini cukup ramai Sehingga banyak banget yang nanyain ke gue untuk maininnya Tapi gue belum bisa untuk live streamingnya Jadi gue bikinin konten aja ya Yang pasti sih ada tips yang penting buat kalian ketahui Jadi di level awalan Yubi lo pasti butuh cegel Dan banyak sekali untuk eh, kesulitan pada saat kalian mainin Karena rebutan spot Gua kasih tahu ef efisiensi untuk cari item quest ya, biar kalian dapat uang modal awal untuk li herb ataupun pot jamu-jamuan yang lainnya. Jadi di sini siniksi gua coba tes juga dicek, ternyata memang di sini tuh ada keanehan ya, mungkin beda dengan sil privat yang lainnya. Jadi untuk dropnya itu malahan yang rare lebih banyak dari nixi ini, seperti crystal of star, bahkan yang paling penting magic powdernya itu agak kurang. E, padahal itu penting untuk quest di awalan. Jadi otomatis Gua coba cek untuk kasih tip kalian kerjain aja yang di level 10 untuk quest Itu wajib blue quest nenek di 5 dan anak cookies lu kerjain ya bro ya Jangan sampai lu lewatin biar kalian gampang naik di brutenya Kalau udah brute kalian tinggal lari ke pandal yaitu ngumpulin si kontrit dan ini si wooden board wooden board ini lu minimal punya 300 biji lah minimal kalau nggak 200 lu simpenin dari pas waktu lu leveling dari level 10 ke 20 ya di jamur ijo di trafia lembah trafia kalau nggak lawan Steve horse menurut gua sih rekomendasi lu lawan Steve horse di level 15 nah ini gua udah di level 20 baru gua main ke sini untuk cariin wooden Boardnya. jadi lu nggak terlalu sakit juga dengan equip yang pas-pasan karena kalau maksain pun Kalian pasti bonyok bro Ini susah sekali ya untuk tahapan awal-awalan Lu bakal males gue yakin lu bakal males kalau lu salah tempat farming Ya udah, Gua coba move nanti kita lihat aja apakah memang efektif juga enggak gue pengen tahu juga sih tempat yang jadi agak banyak cegelnya itu adalah di seekworm tree dan five color string tapi itu lu harus pandal dulu baru dapet questnya nah gue kasih tahu aja untuk yang masih brute-brutean kayak gue gini lu pasti harus mau nggak mau terpaksa walaupun ngantuk ya untuk ngambil wooden board karena hard pun ada, tapi lu pasti berdarah-darah karena banyak banget yang nyari hard shield. Jadi ya udah ini F, e, apa namanya salah satu solusi alternatif kalian untuk saat ini. E, mungkin kalau pun ada yang lebih bagus, kalian bisa masukin informasi di deskripsi video ini ya, bro ya. Makasih juga semuanya yang udah suka support dan kasih jempol di channel gua Otomatis bantu subscribe-nya juga ya, bro. Oke okay, kita buktin aja kita pengen tahu kenapa Silk Wall di sini malah banyak disini siniksi ini ya eee, Biasa bundir bundir <laughs> Daripada ongkosan ya bro Oke okay. oh iya kalian juga harus set di palang merahnya untuk Will Adele Jadi kalaupun udah level 20 belum gak usah bingung-bingung ngeluarin duit ya Bunuh diri aja lah <laughs> Aduh getihan ini Ini gak ada darah hany. Aduh. Oke okay, lanjutkan lagi, ma Bro. Walaupun sedikit terseok-seok, gue coba kumpulin ya namanya si Kwon Kagak dapet, susah juga ini ternyata, Bro. Nah, ee, si Jok Kickboxer ini nggak tahu ya. E, dia dropan apa gitu? Yang jelas sih lumayan lah, agak ngeganjel, tah ada wit ya. Walaupun agak susah dapetnya. Uh, dan gua pengen tahu juga sihonya jatohin fab color string tuh lebih banyak atau sedikit daripada item sampahnya uh, banyaknya jong sih jadi lu siap-siap aja untuk boros herb kalau lumayan di sini di levelan gua ya uh, terutama kalau pakai mage gue sengaja ini adalah satu sampel yang paling termudah menurut gua ya untuk pakai mage cuman ya lu resikonya harus bener-bener pintar ngatur keuangan untuk beli herb jangan dulu beli yang vodka ataupun pot biru ya karena itu akan cukup boros murah cegel lu gua targetnya pengennya sampai level 25 tuh harusnya punya duit gocap ya bro kita contek dulu aja di website ini kan bener tuh 9000 si kwam tree dan magic powder yang gua harapin bakal banyak ternyata gagal bro untuk di server ini kita mungkin five color string itu satu-satunya harapan gua ya kalau memang nanti gua udah cukup one hit di momennya kalau dua kali masih kayak gini ya kayaknya gua bakal benar-benar boros cuy. Oke, okay, duh dapat mangkok ya untuk makan kali ya, kampret deh. Cuman 28 perak. A few Ya, yeah, kita nggak kerasa udah naik tiga level itu berarti dua jam gua bermain. Dan semoga ada dropan yang bisa menguntungkan gua selama dua jam ini Semoga teman-teman e, cukup sabar, lebih sabar dari gua ya Mungkin ini gua sambil recording, jadi agak diperhalus aja bahasanya <laughs> Dilanjutin lagi, cuy Ini gua e, pengen banget dapat dropan sesuatu yang berharga lah Uh, nanti bisa jadi pundi-pundi uang untuk bayar tuh. Nah, ini dia pia egg bro, susah banget dapetnya Kita idenin semoga hoki mbak bro. Uh. Apaan? Anjing banget. Oh my god. Gua kira bagus bisa jadi duit buat bayar internet ya cuy ya <laughs> Nah ini yang tadi gua bahas awalan untuk quest di awal lu harus kerjain ini adalah quest dari siklon di kota Elim ya Di kota elimnya ada empat buku lu cari sisanya itu tadi di tempat kita farming di Nixi itu ada satu Dan di hulu sungai juga ada satu Jadi totalnya ada 988 gitu ya, yang pasti sih ini cukup untuk nganterin kalian ke Brute ya Oke okay. ini kalian di sudut-sudut kota ada empat buku kalian telusuri aja nah lumayan lah, biar kalian gak terlalu repot nanti questnya berubah apa itemnya Nah salah satunya ini gua pengen bener-bener harus jadi pandal untuk bisa nukerin shipwong <tuh> oke, balik ke partian kita, tadi udah gua tinggalin aduh. A few later. gua tinggalin partinya ya, demi pengen ngebuktiin aja, susah nggak nyari sifu oke, kita udah dapet 90 wooden bolt, walaupun agak sedikit pegal. Uh, ya terpaksa, karena itu adalah salah satu resiko kita untuk memainkan game di awal-awalan untuk dapetin segal. a few Uh, nah ini terbiasa oke okay, kita tukerin akhirnya kembali ke kota elim dan buatnya kita tukerin yoi dapet 4000 4000 4000 ada tiga gua tukerin yang pasti jadi panda. belum ya satu lagi om oh. oke okay. ini dia Beres empat 4000 ya bener kan reputasinya cuma 80 sih apa-apa yang penting sampai 1200 reputasinya siapa pandal cuy Oke okay, berarti kita ada punya quest baru dari Silk Country dan five color string ya bro ya, bro lumayan 9000 dan 10000 wah nggak nyampe ya kenapa ya tadi dipakai apa Oh di awalan tadi karena nyobain di kuil adil akhirnya gue jadi boros tuh, Herbnya habis satu stack itu 10 ribuan ya gue habisin ya, jadi nggak nyampe nih chip nih. Gak apa papa ya, yang pasti sih kalian bisa ikutin apa yang gue kasih tahu dan kalian bisa punya contekan juga, cari di fandom.com. Lu Lihat aja lah mana yang terbaik dan paling gampang menurut lo ya, karena beda-beda. Yang jelas sih standar sama semua dropnya cuma satu, kadang ada kadang kagak, jadi agak lama cuy oke okay. terima kasih aku menunggumu 10800 <laughs> Ada dropannya agak sulit juga tapi lumayan lah serulah kalau memang kalian menikmati permainannya secara perlahan nggak terlalu ngotot ya biar kalian enggak stres karena banyak orang stres juga di silvrifat itu ya ayo 41000 cukup lah untuk modal awalan kita beli herb 600 biji dan kita akan main coba keliling sampai ke hutan silon Nanti mungkin di episode kedepannya gue bikinin lagi lah untuk konten seru-seruannya dan lucu-lucuannya ya Karena kadang-kadang ada kekonyolan yang harus gue abadikan biar kalian tahu <laughs> Oke okay. Semoga bagus ini Ideannya sebenarnya useless sih, cuman buang-buang duit doang Tapi ya penasaran aja, gue pengen tau aja yang untuk idenya Toy hammer gue nanti buat bikin craftman, gue belum sempet bikin craftman-nya ya Siap, ini apa, nah lumayanlah lah, Nggak polos amat, uh, uduh, oh, minus HP dua ya, udahlah, lumayan <laughs> Sebenarnya ngapain juga ya, gue iden ya, mendingan jual gak apa-apa, nggak -apa, apa, apa Di awal-awalan nanti kita ketemu di darat Makasih banyak teman-teman semua Thanks for watching Dan jangan sampai lupa untuk like dan subscribe-nya Salam buat teman-teman semua di you return Dadah bye-bye ma bro